Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? I hope you are fine and healthy Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang terakhir Yaitu subtema 4, pembelajaran 6, tematik tema 1 Nah, are you ready? Yes, we are ready kita mulai dari slide yang pertama Di sini Ustazah memiliki sebuah gambar Anak laki-laki dan anak perempuan Nah, kita akan belajar ciri-ciri fisik Ada perempuan, ada laki-laki Ada besar, ada kecil Kalau anak perempuan yang seperti di gambar Memakai jilbab kalau anak laki-laki memakai kopiah. Mudah bukan untuk memahami perbedaan ciri-ciri fisik dari perempuan dan laki-laki. Ada juga sifat dari pada manusia, yaitu ada yang suka bertengkar, ada yang suka kedamaian, ada yang suka Dengan Makanan yang pedas Ada yang suka dengan makanan yang Manis Namun semuanya itu adalah Rahmat Tuhan Jadi kita harus menghargai dan menghormati Satu sama lainnya Nah Selat yang kedua yaitu Ustazah memiliki gambar Dari keluarga Lani Kerjasama dalam Keluarga di sini Lani membersihkan jendela rumah Ibu Lani mengepel halaman rumah Sedangkan ayah Lani memotong rumput Nah, kalau kalian di rumah Biasanya kalian melakukan pekerjaan apa ya Bersama keluarga di sini mereka sangat bahagia ya karena pekerjaan rumah akan semakin cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya yaitu ayo mencoba. Nah, kita di sini akan belajar penjumlahan lagi. Sebelum pulang, Udin melihat tukang donat. Udin membeli 4 buah donat coklat. Dan membeli 6 buah Donat cok, donat keju Oke kita hitung Bersama-sama ya Ada 4 buah Donat coklat Ditambah 6 buah Donat keju Berapa ya hasilnya Oke good job Hasilnya yaitu 10 donat Nah Selanjutnya Kita akan belajar yaitu membaca puisi Di sini puisinya berjudul Aku sayang ibu Siapa yang sayang sama ibu? Oke, pasti semuanya sayang ya sama ibunya masing-masing Begitu pula dengan ustazah Nah, kita baca bersama-sama ya Puisi Aku sayang ibu Ibu, kalau ku gembira, kau memelukku; kalau ku sedih, kau menghiburku; kalau ku sendiri, kau menemaniku; kalau ku sakit, kau merawatku. Ibu, betapa besar kasih sayangmu, betapa luas samudra hatimu. Ku hanya ingin engkau tahu. Sungguh aku sayang padamu Nah itu tadi membaca puisi yang berjudul Aku sayang ibu Nanti coba kalian praktekkan di rumah Lalu tunjukkan kepada ibu kalian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 Thank you, see you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh